Harmono Channel Wah, ada mesin pencapit Mari kita pasang mesin pencapit Kita pasang banyak dulu Pasang dengan benar ya Sampai semuanya terpasang Lalu kita pasang lengannya Setelah lengannya terpasang Kita pasang besinya Nah, semua harus pada tempatnya Habis itu, kita taruh besi lagi. Terakhir, kita beri mesin pencapitnya. Nah, selesai, teman-teman. Mari kita isi bahan bakar dulu. Kita buka bahan bakar penutup bahan bakarnya. Setelah penutup bahan bakarnya terbuka, kita masukkan selang bensinnya. Nah. Jangan lupa diisi sampai penuh ya, agar nanti tidak macet. Setelah selesai, kita tutup dan jalan. Inilah yang akan kita muat. Kita ambil kayu-kayu kering ini, lalu kita masukkan ke dalam mobil truk. Satu, dua, Tiga, selesai Wah, mesin penjapitnya kotor Harus kita bersihkan dulu Pertama Kita beri mesin penjapit Dengan busa sabun Sampai rata ya Semuanya harus diberi Lalu kita gosok-gosok dengan kain Gosok sampai bersih Sampai bersih ya teman-teman Nah setelah semuanya bersih Baru kita ambil selang air Kita guyurkan airnya Dan selesai Bersihkan Setelah ini Wah ada mesin penghancur batu Mari kita pasang mesin penghancur batu Pasang sampai selesai ya Pasang dengan benar Sesuai dengan urutan Ya setelah ini bagian lengannya bagian penghancurnya kita pasang satu persatu sampai rapi dan benar selesai mari kita isi bahan bakar kita buka terlebih dahulu penutup bahan bakarnya jangan sampai salah membuka ya setelah kita buka, kita masukkan bahan bakar ke dalam mesin Ingat, masukkan bahan bakar sampai penuh ya Setelah penuh, tutup kembali penutup bahan bakar Dan, let's go! Nah, itu dia batunya Mari kita hancurkan batunya Karena batu ini menghalangi Ya, kita hancurkan lagi sampai benar-benar hancur Dan selesai Wah, mesin penghancur batunya kotor Mari kita cuci Pertama Kita semprotkan air busa Ini busa sabun ya teman-teman Setelah itu Kita gosok menggunakan penggosok Setelah kita gosok Sampai dengan rata Baru kita siapkan selang airnya Dan kita siram dengan air Siram sampai bersih ya teman-teman Dan selesai Sekarang Ada mesin peng pengumpul rumput Mari kita pasang bannya Kita pasang satu persatu Sampai benar ya Setelah ban terpasang Kita pasang body Kita pasang badannya dan kita pasang pengumpul rumputnya Dan selesai Kita isi bahan bakar dulu ya Pertama-tama kita buka penutup bahan bakar Dan kita masukkan bahan bakar Ingat masukkan sampai penuh Setelah penuh tutup kembali Penutup bahan bakar Wah banyak kempes Mari kita isi angin dulu Agar bisa jalan dengan seimbang Kita isi sampai penuh ya Dan selesai Kita sudah sampai di padang rumput Setelah sampai di padang rumput Mari kita gulung rumputnya Agar bersih Dan selesai Wah mesin penggulung rumputnya kotor Mari kita bersihkan seperti biasa, kita bersihkan dengan busa sabun Setelah kita bersihkan dengan busa sabun Dan rata Kita gosok-gosok Sampai bersih Setelah digosok-gosok sampai bersih Nah, kita siram dengan air Dan, wow! Bersih! Yang sekarang adalah mesin pengeruk tanah mari kita pasang mesin pengeruk tanah sampai dengan selesai ingat pasangnya dengan benar ya jangan sampai salah pasang yang benar agar terlihat rapi dan sempurna satu lagi kita akan selesai memasangnya dan selesai kita isi bahan bakar dulu ya kita buka tutup bahan bakar Kita masukkan selang bahan bakar Dan ingat isi sampai penuh Setelah penuh, kita tutup kembali Penutup bahan bakar Mari kita berangkat Mari kita buka Buat lubang Di atas tanah ini Kita buat lubang untuk menaruh pasir ya Bikin lubangnya yang rapi Dan Selesai, tandang udah jadi. Sekarang kita cuci mesin penggeruk tanahnya. Kita guyur dengan air busa sabun. Lalu kita gosok-gosok sampai bersih. Setelah bersih dan selesai kita gosok, kita siram dengan air bersih. Ingat, siram sampai bersih ya. Sling, selesai. Nah, ini ada mobil pengangkut pasir Mari kita susun dan kita pasang Semuanya sampai selesai Ingat, pasang dengan rapi Kita pasang satu persatu di tempatnya masing-masing Dan terakhir mesinnya Selesai Mari kita isi bahan bakar Kita buka bahan Penutup bahan bakarnya dulu ya Setelah selesai kita buka Kita masukkan selang pengisi bahan bakar Dan ingat Isi bahan bakar sampai penuh Agar tidak kehabisan di jalan Lalu kita tutup bahan bakarnya Wah banyak kempes Mari kita isi angin sampai penuh Ingat Isi sampai penuh ya Agar bisa jalan dengan stabil Mari kita muat pasirnya Dan kita masukkan ke dalam lubang Mari kita masukkan secara pelan-pelan agar tidak berantakan dan selesai Kita cuci mesin pengangkut pasirnya Kita sabun dulu Setelah kita sabun Kita gosok-gosok sampai bersih Ingat digosok sampai bersih ya teman-teman Sampai benar-benar bersih Setelah terlihat semuanya rata Kita guyur dengan air bersih dan selesai...